Ini hutang pinjol ini jadi ribet karena kita pemikirannya kusut karena kita pemikirannya bercampur aduk. Jadi coba fokus saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar guys? ikhmah seluruh subscriber sih yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah memakan tombol subscribe Like dan yang udah ngeser-ngeser semua video-video kita Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis Dan aku pun masih tetap mendoakan dan memberikan support dan dukungan Semua kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol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 dan mudah-mudahan setelah menonton video ini nanti kalian bisa sedikit lebih tenang. Kalian bisa lebih rileks, dan kalian bisa menentukan langkah apa yang akan harus kalian lakukan ketika menghadapi semua masalah hutang di aplikasi pinjol ini. Oke baik sebelumnya aku pengen menyapa terlebih dahulu kawan-kawan yang hari ini masih sedang gelisah banget ya. Yang masih merasa diuber-uber dan dikejar-kejar sama DC Pinjol hentikan pemikiran buruk itu hari ini tidak ada yang mengejar-ngejar kalian dan ingat hari ini semua hutang masalah aplikasi pinjol ini tidak besar dan jangan diperbesar dengan pemikiran yang udah serba melebar ya jangan lagi ditambahi dengan gali lobang tutup lobang kita akan selesaikan semua masalah hutang aplikasi pinjol ini nanti ketika kita memang sudah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan penyicilan dan pembayaran. Baik, hari ini seperti judul yang sudah kita share dengan kalian. Sim salabim abrakadabra, semua hutang pinjol lunas seketika. Siapa yang hari ini masih terus berharap seperti itu. Siapa yang hari ini masih terus menghayal ya untuk bisa melunasi semua hutang pinjol ini dengan waktu bersamaan. Sementara hari ini gaji bulanan masih tetap saja di bawah 5 jutaan. Dan hari ini tagihan dari aplikasi pinjol beserta peleternya sudah hampir ratus. Dan sudah dihitung-hitung, apabila cicilan itu dibayarkan dengan sisa gaji satu juta lima pasti udah gak cukup lagi buat ngisi bensin untuk berangkat kerja. Pasti udah gak cukup lagi buat ngisi token listrik dan ngasih makan sama keluarga. Nah, hari ini untuk kalian yang masih terus berhayal dan berharap sim salabim abrakadabra, semua hutang pinjol lunas seketika, hentikan pemikiran dan hayalan seperti itu. Ayo coba lebih realitas saja, dan coba untuk lebih rileks saat ini. Meskipun kalian masih tetap merasa berada di bawah tekanan dari DC dan teror aplikasi-aplikasi pinjol, yang hari ini bisa melepaskan diri kalian dari semua jeratan perasaan yang hari ini mengumbar-ngumbar kalian, itu adalah kalian sendiri. Kalau kalian masih tetap memelihara dan memupuk rasa takut dan panik di dalam hati dan pikiran. Maka masalah hutang aplikasi pinjol ini takkan ada ujungnya dan takkan selesai dengan cara seketika. Jadi pahamilah bahwasannya dengan gaji yang masih di bawah 5 juta. Kalau kalian masih tetap pengen melunasin ini itu dengan cara gali lubang, tutup lubang sudah pasti salah, karena setiap aplikasi pinjol yang hari ini berhasil kalian gunakan sudah pasti ada konsekuensi penambahan pembayarannya. Ya, apalagi yang hari ini udah memelihara pemikiran, ingin menjual rumah, menggadaikan motor, menggadaikan tanah, hanya untuk membayar semua hutang aplikasi pinjol ini, jangan diteruskan. Atau mungkin ada yang mau menggadaikan rumah dan tanah kepada rentenir-rentenir yang lain yang memilih jalan singkat dengan bunga yang terlalu tinggi. Ini sudah pasti bukan solusi. Hentikan semua pemikiran itu hari ini. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Di samping setelah bersikap tenang, bersikap ya setidaknya jangan panik berlebihan. Jadi langkah-langkah untuk melunasi hutang itu ada. Strateginya juga ada. Enggak bisa gerusak-gerusuk seperti ini. enggak bisa dalam keadaan panik seperti ini. Orang-orang yang dalam keadaan panik itu dia tidak akan mampu untuk berpikir jernih. Bahkan hari ini, setelah tahun 2018 dan sekarang 2023, masih ada saja korban yang mengambil jalan singkat gara-gara diduga aplikasi pinjol, utang di aplikasi pinjol. Nah, jangan seperti itu, jadi cobalah untuk lebih rileks saja terlebih dahulu, lalu kita intip peluang apa hari ini yang bisa menambah cuan. Nah, untuk kalian yang hari ini tak kunjung menemukan penambahan cuan dan penghasilan, berdiam diri, Sayu. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, dan seriuslah berdoa dan bekerja. Ya, pasti ada solusi dari setiap masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Jadi, strategi membayar hutang itu... Kalau kalian memang punya niat ya dan iktikat baik untuk menyelesaikan semua hutang ini. Dan gue yakin 98.000 subscriber kita hari ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang memang mau melunasi semua hutang di aplikasi pinjol ini. Namun kenyataannya di lapangan kita memang belum mampu. Jadi ada strateginya. Jangan panik hari ini banyak yang panik karena jadwal jatuh temponya itu bersamaan di dalam minggu yang sama jadinya gerusak-gerusuk ini udah mencari dana talangan sana kemari jangan-jangan dilakukan hadapin saja hadapin kalau mereka meneror bagaimana bang kalau seandainya mereka itu marah-marah bagaimana bang ya ya sudah didengarkan saja kalau seandainya kalian malas ngedengerinnya angkat teleponnya Ditaruh aja jauh-jauh, biarkan aja di situ. Dc pinjolnya marah-marah, ada mengancam ini, itu segala macam, nah. Kalian harus paham tugas dari DC Pinjol itu ya mereka itu dibayar untuk memang melakukan penagihan dan kita hari ini adalah target mereka karena memang belum mampu melakukan pembayaran. Nah jadi setelah kita mengetahui bahwasannya ya memang DC itu tugasnya begitu memang cara kerjanya mereka begitu bahkan hari ini banyak dari subscriber kita itu yang mengatakan bahwasannya banyak hari ini aplikasi-aplikasi Pinjol Legal OJK itu yang sudah uh, mengancam mendiskriminasi dengan cara ini itu segala macam ya memang seperti jadi jangan dibuat panik ya santai aja. tanggapi aja dengan slow enjoy ya. Kalau kalian nanti panik baper, nah itulah yang mereka harapkan sehingga kalian nanti akan panik, bahkan kalian akan diarahkan untuk melakukan pengajuan pinjaman lagi di aplikasi yang lain. Kalian diarahkan untuk gadai barang ini itu segala macam. Jangan mau. Ya, jangan mau dan jangan lakukan hal itu. Itu tidak menyelesaikan masalah kalian hari ini Cara yang paling tepat untuk menyelesaikan semua masalah hutang di aplikasi pinjol itu Satu biarkan saja terlebih dahulu ya. Dan yang kedua jangan memelihara rasa panik yang berlebihan Dan yang ketiga buanglah semua rasa takut yang hari ini sebenarnya kalian ciptakan sendiri Masalah debt collector lapangan aplikasi ABC ini sudah ada atau tidak bang? Itu bukan urusan kalian. Urusan kalian hari ini adalah bagaimana hidup kalian menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari dinamika aplikasi pinjol ini. Nggak usah ngurusin yang bukan urusan kita. Mau aplikasi AB dan C ini memiliki debt collector lapangan. Kalau memang mereka itu mau datang, coba lebih pasrah. Silahkan monggo datang saja ke rumah kita. Pintu rumah kita terbuka lebar apabila memang mereka datang dengan baik dan sopan beretika. Dan kita wajib kooperatif. Jadi coba untuk lebih mengalah hari ini. Nggak usah dibuat ribet. Ini hutang pinjol ini jadi ribet karena kita pemikirannya kusut. Karena kita pemikirannya bercampur aduk. Jadi coba fokus saja dulu untuk membangun perekonomian keluarga. Berpasrah, pasrah, pasrahkan saja. Kalau memang mau ketemu dep kolektor lapangan, ya udah. Monggo, kita ketemu nanti. Kita jelasin kalau kita memang belum punya uang. Kalau seandainya memang uh, aplikasi pinjol ini mengancam ingin melakukan penyebaran data, ya sudah. Monggo, kalau mereka mengancam seperti itu, silahkan diancam balik. Apabila kalian ya pihak aplikasi pinjol melakukan penyebaran data pribadi saya Maka saya tidak akan membayar hutang di aplikasi pinjol kalian Berarti kalian memang pinjol ilegal Nah kalian harus bisa seperti itu Kalau kalian terus-terusan panik, terus-terusan takut ini itu segala macam Ya nggak akan ada ujung dari cerita aplikasi pinjol ini Yang ada nanti kita malah tambah stres sendiri akhirnya kita jatuh sakit ada yang sampai kemarin itu pengakuannya sampai dengan moon man, asam lambungnya naik dirawat di rumah sakit ya ada yang sampai dengan ribut di keluarga karena belum jujur dan akhirnya mereka syok ketika kita mendengar kita hari ini terhutang dengan aplikasi pinjol coba jelaskan baik-baik ya apa penyebab permasalahannya dan jelaskan juga kepada pihak keluarga yang hari ini sudah ikutan mendapatkan teror tidak usah ditanggapin Apabila memang aplikasi-aplikasi pinjol itu meneror orang-orang terdekat di sekeliling kalian, oke ya. Jadi, udah cukup jelas, nggak bisa hutang pinjol ini sim, sawabim, abra, lunas seketika, nggak mungkin karena. Itu gaji kalian masih di bawah 5 juta hutang pinjol yang mau dibayarin per bulannya itu 3 juta 500 nggak mungkin kehidupan kita bisa berlangsung kalau seandainya sisa gaji 1 juta 500 Toh yang 5 juta saja hari ini masih tetap merasa kekurangan ya kan apalagi yang sisanya 1 juta 500 Nah strategi di awalnya itu kalau memang kalian memang pengen nyicil ya cicil lah di bagian mana yang hari ini kalian mampu kalau semua semuanya, bang, aplikasi ini gue gak mampu. Bang, di aplikasi ini juga gak mampu. Ya, udah sabar terlebih dahulu. Yang penting bersihkan niat dan hati kita. Nanti kita akan bayar apabila memang kita sudah memiliki kemampuan untuk melakukan penyicilan dan pembayaran ya insya Allah kalau niat kita sudah bersih pemikiran kita sudah lurus ya pasti ada sajalah nanti itu rezeki yang akan dititipkan Tuhan dari arah yang tidak disangka-sangka dan yang jelas apabila memang nanti kalian sudah berhasil bangkit dari semua keterpurukan perekonomian dan terlepas dari dinamika aplikasi pinjol ini jangan berkenalan lagi oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat lah untuk kita semua bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang galau yang hari ini mungkin tidurnya tak enak Makannya pun tak nyenyak Eh kebalik ya Yang mungkin tidurnya tak nyenyak Makannya tak enak Dan mungkin mandinya pun udah nggak basah lagi Ayo mandi dari mulai pagi ini Oke jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh